Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hari ini saya ribut bolang dulu saya mau servis unit ini yang biasa untuk saya pakai bolang dia udah kotor kayaknya CVT nya nanti bongkar dulu kita servis sendiri aja ya guys ya supaya menghemat biaya oke sip supaya lancar bolangnya ya guys ya ini ya guys ya. Bakar ini karena ada baut satu di dalam. Jangan sampai lupa hati dicongkel, amplul kabeh guys, malah remuk. Puas, puas. Nah, siapa yang bolang terus, guys? Oke deh. Oke, guys. Ada. Nih, guys. Motornya sudah melepas. Ini posisinya palingan kurang. Ah, enggak enggak pas. Jodore enggak pas ayo, irung. Nah, ini guys. Sudah kosong sekali ya. Terus jadi dikeluarkan dari pabeh baru dibuka itu. Nah. Jadi semenjak saya pakai bolang-bolang ini baru dibongkar kali ini guys Ini untuk, untuk menghemat biaya guys ya Kita bonggak sendiri Bikinya masih bagus Kita cek nanti kolernya Apanya semua nanti kita kasih bersih Oke okay? biar bolangnya makin lancar Bola nggak pulang-pulang guys Oke okay, guys Nih hmm, kotorannya guys nanti, nanti kita kasih bersih Supaya digas enak enteng Oke okay? pokoke <tuk> sing ganjel lan ganjel neh. Nanti ganjel Tuh. banget, guys. Oh. ini, Mata, guys. Walah, terlain, ini, yes. well, ini makanya tak pakai bolang ini berpet berpet ya ini, guys. Pokoknya, guys. Nah, terlain, terlain, yes. Nanti kita bersihkan ya, guys. Oke, okay. kita resik-ige yes. sungkuasnya. Yes. Ini Nah, <tuh> kotor aja kotor di bagian dalam sini sama di bagian sini ini yang bikin tetep keren kotor nih guys oke okay, cepet hmm, jangan kotor di sini bagian-bagian sininya semua sip, biar racun neng Maka, mata, mát, teman, teman, <Ds1> teman, oh itu mất mấy trăm phần trăm, mà mày ra, mày ra, mày không nói được. Thằng này mới pakai bensin guys, tapi jangan utuh ya nanti murub. Sudah nah, no? tutorial disitu ada tutorial eh, lengkap, nanti kunjungi ya. jangan lupa guys dia ini multi talent apa aja bisa multi talent tapi bukan multi talent ya guys kita pasti semua guys supaya nanti bolangnya lancar bolangnya nanti nggak pulang-pulang ngalahin guys karena kelancaran ya Nah, kan? ya, ini karena kendaraan yang menunjang untuk kita gak bolang jadi kita harus rawat kita harus servis guys supaya nantinya semangat saya okay. bokeh, servis di rumah aja ya. ada yang mau keluar dari temannya, nyaris servis aja. Oke, okay, mantap! dua makan. Nah, bocor jadi semua kenapa laptop semua. ini akibatnya bisa fatal. Nah, sebisa mungkin kalau yang punya matematika bisa sering-sering servis ya, Oke. Okay? nanti kalau enggak dilihatin nanti ubah, guys. pasang kesempatan apa itu buat, guys. Tanya, mantap. Tadi oke. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, terima kasih banyak.